Oke okay guys, kita lanjutkan lagi di Mansfield Breaknya. Yang mana ini kita lanjutkan lagi mapnya itu MB3 ya. Kita lanjut dan level 120. Bentar, kita seperti biasa kita lihat ini. Oke, okay, ini ada. Wow, oh, wah ada. Kita diberi um, mountain coy. Oke okay, siap. Oke okay, ada cerita lagi. Wah ada dia lagi. Oke okay, skip. Alright, MB3, let's go. Wah, ini ada ini nih. Oh, uh, mountain. Skill satunya ya. ini mana ini minus 25%nya kekuatan, eh, kekuatan kita mungkin ya. Ya, nambah fisikal, eh, fisikal. Ya, dia fisikal, bukan art kalau nggak salah gua. Ya, intinya 50%. 5 ini, anunya ini. Oke, kemana nih, cuy? ke sini aja. Ntar, kalau kita pakai ini, ini kan seharusnya bisa ke sini ya? Oke, kita pakai di sini saja dulu ya, untuk sementara. Wah, ini skill berapa nih, cuy? Skill 2 nih, cuy? Gua pikir skill satu loh. Ternyata skill 2 Hmm. oh petinju lawan petinju, ini cepat amat ah, ini, ini taruh di sini ya, ini kita coba skillnya ya, Buset, keren keren keren, waduh mantep. Oh bisa healing sendiri ya, <laughs> baru ingat 50% itu. Ini kan 50% healing sendiri, minus dua ini pengurangan attacknya ya. Satunya lagi defendnya nambah jadi satu blok ya, jadi dua, jadi dua blok. Terus ini ya yang lima persen itu gua lupa itu apa maksudnya dan satu hal lagi ini teman kita ini sepertinya uh, sedikit susah ya kita pakai ini saja dan ini di disini wih bisa dari belakang anjay eh eh eh kambing guling mati oke okay, kita Oh, wow, nyesik lagi dia ya kita on, eh, buset! Anjing, agak-agak sekelima gua ini. Anda ini ya, oh, engkau oh. ya parah. Untungnya ini ya, itu tidak mengurangi tower defense kita ya, bisa kah? Oh, bisa dihilang. Oke, okay, siap. Boleh juga ini ya, oh, si mountain ini ya. Oke, okay, kita lanjut ke stake berikutnya. Wah, ini tahanan mana nih cuy? Oh, tahanan nih cuy. Gue baru sadar, waduh. Parah, men. Tahanan sini berkelahi-kelahi. <laughs> Walah, ternyata MB story ya. Kita story dulu. Kita skip saja. Karena kita tidak tahu bahasanya ini Bahasa apa Oke ini masih cerita di sini ya Ini ini tahanannya ini Tahanan tahanan mereka ini Udah tawuran coy Wah parah min Oke kita lanjut ke MB4 nya yang mana -nya seperti ini Untungnya ini eh, Yang sinar ultraviolet ini ya Tidak mengurangi tower defense kita ya Ingat Story lagi Story kembali Oke, okay, M4 siap, let's go. Oke, okay, di atas dan kita harus melindungi ini dulu ya. Kita prior prioritaskan dulu. Ini taruh di sini supaya mereka tidak menyerang. Ya. Dikit ribet juga cuy. Mereka menyerang ini kita tidak bisa menyinari mereka ya. Ultraviolet anjay. Uh, jadi terang anjir. Nudup. Eh, buset apa nih? Wah, bahaya nih, Boy. Sepertinya Anda sedikit berbahaya. Oke, kita pakai ini. Dan ini di sini dulu. Boy ini gua kira ini musuh ya. Ternyata kita. Dan ini di sini kali ya. Ya. Yeah. Wih, wih parah nih parah nih cuy uh setinju lagi Anjay oke gokil langsung boom Wah parah nih darahnya habis bentar kita Oh uh, ini di sini sekali lagi, boom Mantau. mantul mantul. Lanjut, sorry ya, gua sedikit uh, apa nih? Anjay-anjay terus, Anjayanilah lah kita ya. Eh, okay. gua udah sedikit bosan ini karena kalian terlalu lemah. Oke, okay. boom ini juga boom. Eh, kagak bisa ya? <laughs> Harus ada musuh dia, eh. Skip, skip, skip Boom uh, Oke, okay, siap Oke, okay, lanjut ke MB6 Eh, MB5 ya Weh, weh, weh, mapnya unik cuy Waduh, sesuai gambaran gedung ini cuy Unik sekali mapnya <laughs> Naik ke atas dong Apakah nanti naik ke atas lagi atau gimana Kita nggak tahu juga Oke, okay, ini satu doang ya Kita lindungi satu doang Oke, okay, itunya ruang musuh ada 3, 1, 40, oke okay, MB 5, oke okay, bagaimana ini, oke okay, lihat dari atas, oh ini serangannya begini, oke okay, siap, berarti kita taruh ini di sini. terus siapa uh, si namanya, si backpipe pipe, sekarang sudah jadi cepu ya, sudah jadi cepu membawa bendera dia, Seharusnya yang tukang cepu, nah ini nih untuk Rodas Iceland tukang cepu ini ya. Widih, mancar lagi nih sinar ultravioletnya ya. Oke karena anda di sini uh, gini saja, ini di sini supaya kena ya kena ultraviolet signal ultraviolet wah ini bahaya sedikit ini anda jangan uh, men menembak ini ya eh bentar kita pakai ini saja cuy nah oke kita pakai begini ih ih gokil gokil nih uh para nih kita akan mengganti menjadi bleain mesin Oke okay, ini pakai ini di sini Hai ngelek Oke, okay, boom! Hmm, gaulah. Oke, okay, langsung. Wah, ini caster musuh ini. Gimana nih, caster musuh ini? Kok rada-rada bimbang juga gua ini. <laughs> ini apa maksudnya, caster musuh ini? Pasti ada efeknya, musuh Oke, okay, sudah kah? Oke, okay, sudah ya. Eh, apa tuh? Hmm. Saya sedikit curiga. Sekali lagi kita cerahkan mereka. Pencerahan ya diberi pencerahan. Oke mantap. Wah ini, ini teman kita ini. Ini penjara kah? Dia masuk penjara kah? Atau waduh ternyata ada polisi lainnya di sini ya. Prison police saja polisi lainnya ya sudah kita skip jadi itulah dari MB4 eh, MB3, 4 dan 5 kita lanjutkan lagi 678 di next video Oke okay? sampai jumpa di video selanjutnya bye bye